Euro, USD bearish, waspadai sedang tertekan. Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga Euro, USD sedang tertekan dengan tertahan di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.09556 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.10239. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212